Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat salam satu hobi salam budidaya. Oke sahabat, untuk video kali ini saya hanya ingin sekedar sharing atau berbagi uh, tentang beberapa pengalaman-pengalaman saya di dalam membudidayakan uh, ikan nila dan ini adalah sebuah pembuktian dari saya bahwa uh, bagaimana tentang perkembangan ikan nila yang dipelihara atau dibudidayakan di kolam yang berukuran kecil Karena banyak sekali berita atau informasi-informasi yang saya dapat Baik itu dari media sosial maupun eh, cerita dari kawan-kawan dekat saya Bahwa eh, banyak sekali dari sahabat-sahabat kita yang membudidayakan ikan itu di dalam kolam yang kecil bahkan eh, ada yang berbudidaya ikan di dalam ember ikan yang saya maksud di sini yaitu ikan nila. oleh karena itu untuk mengobati rasa penasaran saya sehingga saya mencoba eh, membudidayakan ikan nila itu di kolam kecil. Yang mana kolam ini eh, Dulunya saya fungsikan Sebagai tempat Untuk memelihara ikan hias Karena memang dari dulu eh, Saya hobi memelihara Ikan hias Serta eh, Hobi dalam Berbonsai Oke sahabat eh, Bagaimana Tentang perkembangan ikan-ikan saya Yang saya coba budidayakan atau saya pelihara di kolam yang berukuran kecil yaitu kolam eh, yang dulunya saya gunakan sebagai tempat untuk memelihara ikan hias bagaimana perbedaannya atau bagaimana perkembangannya dibandingkan dengan eh, ikan yang saya pelihara atau saya budidaya di kolam yang memang berukuran cukup lumayan besar oke sahabat perlu sahabat ketahui eh, dari hasil percobaan yang saya lakukan dan bagaimana perbedaannya atau perbandingannya untuk ikan-ikan yang saya pelihara di kolam yang berukuran kecil dengan ikan-ikan yang saya pelihara di kolam yang berukuran e, besar Dan hasilnya pun sangat jauh berbeda Bahwa ikan-ikan yang saya coba besarkan atau saya coba budidayakan di kolam yang berukuran kecil Itu pertumbuhannya sangat lambat Sekalipun ikan-ikannya itu sehat dan perawatannya pun eh, Sama Seperti yang saya lakukan Di kolam yang berukuran besar Itu sama Bahkan bibit atau benih Yang saya eh, Gunakan Itu sama-sama bibit yang Berkualitas Akan tetapi Untuk hasilnya itu sangat berbeda sahabat Bahwa Untuk ikan-ikan yang eh, saya besarkan di kolam yang berukuran kecil itu pertumbuhannya lambat Berbeda dengan ikan-ikan yang saya besarkan di tempat yang luas atau yang besar Oke sahabat demikian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Dan sedikit memberi informasi untuk sahabat-sahabat yang ingin berbudidaya dan untuk sahabat-sahabat yang ingin uh, membuktikan sendiri silahkan dicoba Oke sahabat uh, ada kurang lebihnya saya mohon maaf Dan uh, bantu di subscribe, like, di komen agar saya bersemangat untuk membuatkan video-video terbaru Baik di dalam saya berbudidaya ikan, berbonsai dan ada kalanya pula saya mengunggah tentang destinasi wisata Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi dalam video-video saya yang selanjutnya. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.